Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun anda berada Selamat siang, selamat datang dan bergabung kembali di channel youtube Diva TV Yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru Kabar baik dan kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Gilang Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa para sahabat untuk terus mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan kabar menarik Seputar Lesnar tentunya Baiklah persahabat Lesnar dimanapun Kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang ini Kita lihat persahabat ya idola kesengan kita Saat berada di tempatnya A.A. Irfan Bersama Kak Aryani Nisma Putri, nih, bersahabat ya. Leslar lagi mempromosikan single baru Kak Putri, nih, bersahabat ya. Mudah-mudahan booming ya, sukses terus untuk Kak Putri dan ini. Dukungan serta support yang tulus dari Lesti dan Bilari, masya Allah, banget ya. Semakin kagum dengan couple ini, masya Allah, idola kesayangan kita emang selalu the best. Mudah-mudahan bahagia terus dan semoga dikelilingi oleh orang-orang baik. Dan pastinya, kita selalu salfok persahabat ya, dengan abang L Kali ini salfoknya dengan kaki babang L Aduh Masya Allah banget ya Kaki si L panjang panjang banget persahabat ya dan kita lihat juga sofa kalimat komentar yang diberikan. Dari akun HANUSKOREY mengatakan, Masya Allah, nah itu kaki sudah panjang begitu. Alhamdulillah, pertumbuhanmu sehat dan cepat sayangnya aunty. Masya Allah banget ya, kita juga makin bangga nih dengan baby L. Semoga sehat terus untuk abang L. Dan semoga selalu menjadi anak yang soleh seperti yang diinginkan kedua orang tuanya amin iya robbal alamin namun kita juga persahabat ya tentunya mendapatkan cidukan-cidukan vitamin di acara dangdut akademi 5 dari lesti dan rizky bilar persahabat ya kita simak nih di unggah spesial cidukan lesti dan rizky bilar di acara dangdut akademi 5 ini masyalma banget ya idola kesayangan kita terutama untuk bunda lesti persahabat ya, dengan rara pertemanannya luar biasa banget nih antara adik dan kakak kita makin kagum dan bangga juga dengan pertemanan lesti dan rara lidah semoga silaturahmi tetap terjalin dengan baik dan semoga mereka selalu diberikan kesehatan amin dan kita lihat juga persahabat ya kecidukan selanjutnya ada Bapak Bilar Masya Allah cidukan di Danut Akademi 5 semalam nih persahabat ya Papa Bilar lagi menyapa fansnya tuh. Aduh, ini mah mahambal banget persahabat ya. Kita makin kagum dengan sosok Rizky Bilar. Doakan yang terbaik, support dan dukung yang terbaik ya untuk idola kita. Kemudian, disimak juga persahabat. Di sini ada sebuah kabar yang sangat membanggakan lagu bahasa Melayu terbaik yang dipersembahkan oleh artis luar negara. Salah satunya ada... Lagu Bismillah Cinta Ungu dan Lesti ini masuk yang nominasi Anugerah Industri Musik Malaysia. Bukan kaleng-kaleng. Bareng dengan TOC, persaabatnya lagu Bismillah Cinta masuk juga dalam nominasi Anugerah Industri Musik Malaysia. Semakin bangga dengan idola kesayangan dan semoga selalu memberikan karya-karya terbaik. Apalagi persahabatnya, di tahun ini Bunda Lesti akan ada konser tunggal Wow, ini pastinya kejutan yang sangat membahagiakan sekali untuk warga Konoha Kemudian juga persahabat disimak di IGS-nya Bang Boril setengah jam yang lalu Bang Boril mengunggah sebuah postingan foto nih bareng bagas persahabatnya ya Dan kita lihat di sebuah kalimat Bismillah, selamat hari lahir Bagas Semoga selalu dan pastinya makin giat dalam bekerja Amin Wow, hari ini Bagas sedang berulang tahun ya Doakan mudah-mudahan Bagas sehat terus, bahagia terus Dan semoga selalu betah ya dengan idola kesayangan kita Dan selalu bisa menjaga idola kesayangan kita Kita selalu support yang terbaik untuk orang-orang terdekat Lesti dan Bilar dan selanjutnya ada kabar gembira yang kita dapatkan hari ini Perhatikan ya untuk jadwal Bunda Lesti, siang ini bakal ada live Wow, luar biasa nih, info yang sangat membahagiakan kita semua Jadi jangan sampai lupa di dicatat Surprise live dengan Lesti Kejora hari ini persahabat tanggal 2 September 2022 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat di akun Instagram Lesti Daily, bersahabat ya jadi jangan sampai lupa kalian tentunya pantengin akun Instagram eldaily.id untuk menantikan idola kesayangan kita akan live di sana bersahabat ya kita lihat ini info langsung juga dari Lesti Lestidaily karena hari ini kita akan ada surprise live dengan Lesti Kejora Lily Open Sensiki NA seputar new launching produk mukena dan produk Eldaily lainnya tanya di sini itu spesial ya untuk semuanya yang ingin bertanya seputar produk Lesti Daily ini akan ada tentunya tanya jawab persahabatnya langsung dengan Gundal Lesti Kejora yuk sama-sama kita support dan dukung dan doakan mudah-mudahan Lesti selalu sehat dan selalu diberikan kelancaran untuk hari ini, amin Kita juga masih menunggu cirukan dan kabar terbaru berikutnya, jangan kemana-mana Terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan info terbaru dan kabar baik selanjutnya dari Leslar Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh